Sahabat wakaf, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata Indonesia Islam Muslim? Mungkin kita setuju bahwa Indonesia adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam Indonesia adalah negeri yang jumlah muslimnya terbanyak di dunia Namun miris bagi kita melihat keadaan ataupun kenyataannya di mana lebih dari 50% umat muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Qur'an. Indonesia Ngaji BWA hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pembinaan di mana ini merupakan program dari salah satu BWA yaitu wakaf aquan dan pembinaannya yang diselenggarakan oleh Indonesia Ngaji dalam bentuk pembinaan ataupun latihan cara baca Al-Qur'an sistem cepat metode Abian. Dengan bentuknya begini, garisnya bentuk S. Kalau ada titik tiga, begini S. S. Terima kasih pada BWA. Saya tidak bisa baca Al Qur'an, mulai bisa sedikit belajar. Insya Allah akan berusaha. Amin amin ya robbal alamin. BWA punya program wakaf Al-Qur'an dan pembinaan mendistribusikan Al-Qur'an dan sekaligus membina masyarakat yang mereka belum bisa membaca Al-Qur'an Terima kasih dari Indonesia Ngaji yang dulunya saya belum bisa baca Al-Qur'an sekarang sudah bisa baca Al-Qur'an Terima kasih Kita berikan program metode abian cara cepat baca Al-Qur'an dengan waktu satu jam dan satu jam setengah, mereka sudah bisa membaca satu kata, satu kata, satu kata. Ini apa? Ah, oh, ini? Ah, udah bisa. Alhamdulillah, sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi jamaah kami. Mereka sebenarnya sangat butuh e, bimbingan dan butuh belajar untuk bisa belajar uh, membaca Al-Qur'an